Guys, hari ini aku mau jalan-jalan lagi ke hutan. Guys, karena aku lagi libur sekolah dan aku sedang beristirahat dulu di sini. Guys, sambil mengamati hutan-hutan uh, di sini, apakah masih ada hewan buasnya? Aku minum dulu, guys. Karena cukup haus dari tadi, sudah jalan minum dulu, guys. Sepertinya di sekitar sini ada sungai, guys, karena dari tadi aku mendengar kayak... Percikan-percikan uh, air gitu Kita coba telusuri lagi ke Depan ya guys Apakah emang ada sungai Atau cuman suara angin Oke okay guys Lanjut lagi Guys aku menemukan burung yang bagus sekali Artinya ini burung langka guys Itu burungnya guys Lagi diam dia Guys Di tengah hutan Aku nemuin monyet suara monyet guys, kayaknya monyetnya lagi kelaparan. lanjut lagi guys. Oke guys, setelah dua jam perjalanan ternyata aku menemukan sungai dan setelah aku lihat-lihat di sini ada ikannya guys <guruh> mari kita tangkap dan kita bakar di sini guys kita tangkap dulu ikannya guys nah <tuh> Ini dia guys, ikannya guys. Ikannya lemes, kayaknya uh, ke bawah banjir deh kemarin. Karena kemarin hujan guys, dan ini cuacanya masih mendung juga. Oke, okay, masih ada lagi guys, kita kumpulin dulu. Di sini guys. Uy. Okay, dapat lagi kita dapat dua ekor lagi guys karena ikannya cuma tiga dan itu kebangannya kecil sepertinya ikannya emang ke bawah banjir deh kemarin karena ikannya pada lemas guys kita potong-potong dulu guys nah ini guys ikannya udah aku bersihin dan udah aku lumuri juga pakai garam biar enggak bau-bau amis kita tunggu beberapa menit dulu guys Dan aku mau nyalain dulu api ya Guys, ikannya sudah selesai. Aku bakar, Aku mau buat bumbunya dulu, guys. guys oh uh, mantap! lapar guys! Uh. kayaknya enak nih, guys. Mari kita coba guys Bismillah hai, hmm.